Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya Pak Geja yang Pangudar Nalar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Tata cara atau manekung atau meditasi Yang ingin saya sampaikan manekung dari ajaran Jawa kuno serta mengajak kepada seluruh pemirsa untuk memahami tentang meditasi atau manekung itu sendiri. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini perlu saya tegaskan tentang meditasi atau manekung supaya tidak terjadi sesuatu imit untuk para pemirsa sehingga menilai seseorang yang menjalankan meditasi itu dianggapnya menyimpang dari ajaran apalagi kalau sudah ada anggapan yang menyangkut tentang ajaran yang dianggap musyrik karena dianggap menduakan Tuhan kalau kita mau jujur dalam kita bertuhan saya sendiri belum pernah yang namanya bertemu dengan Tuhan Bagaimana orang meditasi dianggap menduakan Tuhan, sedangkan Tuhan itu tan bisok kinoyongopo tidak bisa diumpamakan seperti apa. Terus bagaimana mau membandingkannya bahwa meditasi itu merupakan tindakan yang menduakan Tuhan. Meditasi merupakan bagian daripada ritual. ...bagi para pelaku spiritual. Ritual itu merupakan spirit dari awal... ...menjadi spiritual. Spiritual itu apa? Spiritual itu berasal dari kata spirit. Spirit itu merupakan dorongan ...dari roh dan jiwa... ...untuk mengerti kuasa Tuhan. Jadi spiritual itu adalah laku seseorang... ...yang terdorong dari roh dan jiwa... Untuk menguasai, untuk mengetahui kuasanya Tuhan Saya lanjutkan tentang meditasi atau manekung Pengertian serta tujuan meditasi itu Untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam laku lahiriah. Manusia tidak terlepas dari sifat yang sebenarnya sudah dimiliki Yaitu laku hambek utomo Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Fungsi dari meditasi ini untuk meredam hawa nafsu melalui panca indera Meditasi itu suatu pembelajaran untuk mengamati jalannya nafas Sekaligus belajar mengamati diri sendiri dalam perjalanan spiritual Dalam perjalanan spiritual itu dibutuhkan laku dan melakoni Meditasi atau manekung juga saya namakan Budi Artinya dalam laku kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu Yang sumbernya dari tiga cahaya Tiga cahaya itu antara lain Satu, cahaya kuning Dua, cahaya merah Dan tiga, cahaya hitam Ketiga nafsu ini sumbernya dari hawa nafsu yang ditangkap oleh indera kita Yang ditanggapi oleh ketiga cahaya itu Kemudian punya peran untuk mengendalikan hawa nafsu itu Hawa nafsu itu adalah cahaya putih Yang mampu untuk mengendalikan Semua hawa nafsu yang melewati cahaya tiga tadi Yang mampu untuk mengendalikan adalah cahaya putih coba perhatikan orang yang sedang marah atau emosinya tinggi biasanya napasnya selalu ngos-ngosan atau tersengal-sengal seperti orang yang kecapean. makanya jangan anda prosir napas anda hanya karena sebuah emosi kalau napas sudah tidak mampu kita mengandalkan emosi tekanan darah atau tensi akan naik kemudian pembuluh darah menjadi pecah pasti kalau pembuluh darah itu sudah pecah kita akan ditinggalkan oleh nafas alias selesai perjalanan hidup kita nafas napas adalah media roh jati diri untuk membentuk akal dalam kehidupan dengan adanya akal maka roh jati diri bisa mengekspresikan keinginan dalam badan jasmani dan rohani dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan napas itu sendiri menggunakan otak dan jantung hati untuk mengekspresikan akal. Dalam bentuk ajaran Jawa kuno, dikenal juga meditasi pernapasan, gunanya untuk memfokuskan akal agar napas bisa membentuk akal yang diekspresikan melalui otak. Melalui otak juga melalui jantung kita, kemudian akal. Akal merupakan media alat jati diri sebagai sarana dalam perilaku hidup. Ada empat bentuk akal, yaitu pikiran, budi, nafsu, dan kehendak yang dikelola langsung oleh si hidup. Sementara napas melalui otak mengelola tiga bentuk akal, yaitu cipta rasa dan karsa itulah meditasi atau manekung sebagai sarana kebutuhan rohani yang dijalankan dengan cara laku dan melakoni laku merupakan kebutuhan yang harus bisa memenuhi kebutuhan rohani dengan cara meditasi atau manekung dengan mengamati jalannya napas dalam mengolah napas lewat meditasi maka akan tumbuh kedewasaan spiritualitas kita dengan memperoleh terang rohani. Kemudian yang namanya ngelakoni. Ngelakoni ini dibutuhkan kesadaran diri pribadi. Setelah mengamati diri sendiri dengan laku meditasi, bisa memahami bahwa jasmani atau sebagai raganya manusia hidup ini dari jiwa atau rohnya yang dihidupi sang sejati kemudian bisa membentuk kesadaran penuh yang saya maksud kesadaran penuh di sini adalah kesadaran bahwa Sang Sukmoshdati merupakan utusan Tuhan itulah meditasi sebagai bagian dari laku dan melakoni karena dengan meditasi kita akan menemukan kedamaian di dalam jiwa dengan jiwa yang tenang kita akan sumaraeng karep dan sumeleng panikir dengan sumeleng karep, maka kita akan timbul rasa bahwa manungso sak dermo nglakoni. Sedangkan semeleng pamikir, jasmani dan rohani kita akan menjadi sehat karena kunci sehat itu dari lerming pamikir. Pikiran itu bisa mempengaruhi obah musik ngati. Sedangkan hasil dari pikiran itu Buah dari panca indera kita Disinilah Pentingnya diperlukan tentang meditasi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Kalau meditasi itu Fungsinya untuk meredam panca indera Sehingga hawa nafsu itu menjadi lerem Karena dari panca indera menjadi poncoing dirio Poncoing itu Nuteng pangeran Atau nuteng agesang Kemudian, meditasi juga bisa dinamakan satu sembahyang. Sembahyang itu dilakukan dengan menundukkan jiwa di hadapan Gusti Kang Mo Suci dan menyadari betul bahwa keberadaannya ada di dalam diri kita berupa rasa meliputi seluruh gerak dan hidup kita. Itu... Namanya sembahyang Yang kedua Manembah Manembah itu terkait dengan kata sembah Yang saya namakan sembah catur Sembah kita kepada bapak dan ibu Sembah kita kepada saudara tua Sembah kita kepada guru nadi Juga kepada Gusti kang Beng Dumadi Dengan cara menundukkan jiwa Dengan kesadaran penuh bahwa keberadaan kita di alam semesta ini adalah ciptaannya Gusti Kang Maha Suci. Ini namanya manembah. Kemudian maneges. Maneges adalah menegaskan kesadaran bahwa semua yang dumadi termasuk keberadaan jagat gede dan jagat kecil ini adalah kuasanya Gusti. Lalu mengening mengening berasal dari kata wening. Wening itu mengerti, mengerti tentang sejatinya hidup yang berarti jernih, memurnikan jiwa, memurnikan jiwa itu dengan cara meditasi. Meditasi itu dengan cara meneng, meneng yang jernih. Kemudian yang terakhir manekung. Manekung itu Menembah Kang Linangkung Yang saya maksudkan Menundukkan jiwa kepada Gusti Kang Maha Linangkung Manekung itu hening Dalam memahami bahwa Gusti itu Maha segalanya Atau tidak ada yang menyamainya Itu pengertian tentang meditasi atau manekung Meditasi atau semedi Bisa juga disebut Mesubudi apa pengertiannya? Meditasi adalah tata cara para leluhur terdahulu untuk menghayati kuasa Tuhan melalui leremeng panca indera untuk meraih terang rohani. Maka para pelaku spiritual itu tujuannya untuk mengetahui kuasanya Gusti. Karena spiritual itu artinya durungan dari dalam hati seseorang untuk mengerti kuasanya Gusti Kang Murbing Dumati. jadi jangan terus punya anggapan kalau pelaku spiritual itu orang kejawen atau orang kebatinan memang itu tidak salah karena selagi manusia itu masih hidup itu ada lahir dan ada batin sedangkan lahir itu adalah utusan yang batin dinamakan kejawen contoh Orang pinter berdiplomasi itu, sebelum mengucapkan apa yang ingin disampaikan Biasanya, batinnya sudah gemuruh terlebih dahulu Karena batinnya sudah bergejolak aku akan menyampaikan ini, aku akan menyampaikan ini Kemudian lahirlah ucapannya, apa yang sudah disusun oleh batin tadi Apa itu namanya bukan orang kebatinan Kalau ini tidak diiyakan ya nggak apa-apa tetapi jelas orang ini seperti yang sudah saya sampaikan seringkali bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ngelai ini dewi. kita sebagai manusia hidup terdiri dari jasmani dan rohani jiwa dan raga untuk menghidupi jasmani kita memerlukan makanan yang dinamakan empat sehat lima sempurna sedangkan untuk menghidupi rohani itu dengan rasa rasa sebagai sarana untuk mengerti lalu menghayati tentang kawruh dan ilmu manusia hidup itu terdiri dari raga sukma dan jiwa manusia hidup itu terdiri dari raga jiwa dan sukma raga itu terjadinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kemudian jiwa jiwa atau nyawa ini adalah daya hidup yang punya fungsi menghidupi roh dalam makhluk sedangkan nyawa sebagai daya pelengkap atau badan alus yang disebut sedulur papat lalu sukmos jati sukmos jati itu adalah benih hidup dalam perincian yang punya fungsi hidup dalam makhluk di mana keberadaannya membuat pangkal aktivitas jiwa setelah kita memahami tentang kesejatian diri maka kita harus menghayati lewat laku salah satunya adalah meditasi meditasi adalah salah satunya jalan untuk meredam hawa nafsu hawa adalah daya hidup yang mendorong keinginan sedangkan nafsu adalah reaksi daripada keinginan untuk merefleksikan kehendak pangkal hawa nafsu itu dari panca indera kita Maka para pelaku spiritual Biasanya mencari tempat yang sunyi Agar panca indera tidak terpengaruh oleh sesuatu yang bisa membangkitkan hawa nafsu Sehingga bisa mencapai kepenghayatan tentang kuasa Tuhan Apa yang diinginkan bisa terpenuhi Pada dasarnya meditasi itu tidak memerlukan ruang dan waktu, karena meditasi itu bisa dilakukan sambil apa saja dan bisa dilakukan juga di mana saja. Tetapi, dalam penghayatan ruang dan waktu itu sangat kita perlukan, karena segala penghayatan yang berhubungan dengan rasa. Peristiwa rasa adalah menanggapi perangsang dari hati, dari panca indra juga menanggapi intuisi. Merasa itu menggagas, menyadari atau ngerumangsani dan ngerteni dalam ajaran meditasi. Dalam ajaran meditasi itu ada beberapa sikap yang mengajarkan kalau meditasi itu bisa dilakukan dengan waktu tertentu seperti pagi hari, sore hari dan malam hari. Contoh pagi hari Meditasi dilakukan saat bangun tidur, antara jam 5 sampai jam 6, dinamakan semedi mapak sang yang suryo, atau menyambut terbitnya matahari. Pengertiannya, apabila kita meditasi saat bangun tidur, antara jam yang sudah ditentukan itu, maka tanpa kita sadari, kita menghirup udara segar atau oksigen yang masih murni. Belum tercampur oleh polusi, apalagi kalau meditasinya dilakukan di alam yang terbuka Secara spiritual, panca indera kita, akal termasuk cipta rasa dan karsa kita masih lerem atau sumeleh Sehingga lebih mudah mendapatkan energi positif yang berada di antara cahaya ruang yang kita tempatin antara cahaya ruang yang berdimensi antara panjang, lebar, dan dalam kemudian meditasi dilakukan pada sore hari menjelang atau saat matahari mau terbenam antara jam 17.30 sampai jam 18 itu dinamakan semedi Suruping Suryo atau mengantarkan terbenamnya matahari pengertiannya Meditasi pada saat Surupeng Shorya itu merupakan bentuk ucapan terima kasih kita kepada matahari karena dalam kesehariannya sudah memberikan energi cahaya melalui ruang dan waktu sehingga kita bisa menghantarkan pergantian waktu antara siang dan malam karena sinarnya matahari sudah memberikan sinar penerangan kepada semua makhluk hidup di dunia ini semua ini menjadi rahasia alam Yang dinamakan rahasia Panjing Suruping Suryo Panjing Suruping Suryo itu merupakan energi yang sangat kuat Apabila kita bisa melakukan meditasi di jam-jam yang sudah saya sampaikan itu tadi Lalu meditasi dilakukan saat tengah malam Antaranya jam 12.00 atau jam 24 tepat Itu dinamakan Semedi Madiorati Meditasi di tengah malam hari Meditasi di tengah malam hari Itu merupakan titik nol Atau das Yaitu titik nadir Manusia untuk lebih mendalami Tentang hidup Tentang hidup Di dalam kesunyian Jika kita jeli dan peka Terhadap sasmita yang gaib maka tepat jam 00.00 .00 itu semesta akan memberikan isyarat suara yang berbunyi hingsun itu menandakan pergantian waktu hari dan kehidupan hari dan kehidupan perlu kita ketahui kehidupan sehari itu lamanya cuma 24 jam tidak lebih juga tidak kurang dalam perhitungan waktu nah Ketiga ajaran meditasi ini yang bisa saya sampaikan merupakan ajaran Duma Dining Alam juga merupakan sanepan sebagai perjalanan hidup manusia Contoh seperti Purwo, Madio, dan Wusono alias Babar, Beber, dan Bubar Ini menurut saya sebagai Pak Dijayeng Pangudar Nalar melakukan meditasi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi akan memudahkan kita untuk memasuki alam sonyo atau alam sang yang toyo sehingga bisa lebur di dalamnya tidak ada pagi, tidak ada sore, tidak ada siang yang ada hanya kegelapan yang bisa menerangi batin dengan cahayanya sang yang toyo Bagaimana kegelapan bisa menerangi dari ungkapan hati hanya kegelapanlah yang bisa menerangi truning peteng gagapono. Yang saya maksudkan agar kita tidak lagi berpihak kepada terangnya saja, tetapi juga jangan membenci gelap. Jika kita renungkan sumber kehidupan adalah dari kegelapan dan dari inti gelap itu. Tidak ada warna, dalam gelap itu bisa menetralkan semua warna, warna apa saja. Maka sebenarnya ajaran jowo kuno itu termasuk para pelaku spiritual itu adalah pemuja kegelapan. Agar cahaya batin mendapatkan terang rohani yang menerangi jiwanya. Kemudian meditasi yang dilakukan menghadap ke Nogodino. Atau ke ujung hari yang mengikuti peredaran neptu dalam hari dan pasaran Ini bisa dilakukan menurut jumlah hari dan pasarannya Umpamanya seperti menghadap ke timur Selatan, Barat, dan Utara Contoh Meditasi menghadap ke ujung hari ini Bisa membangkitkan lima bentuk perpaduan energi Umpamanya meditasi menghadap ke timur Energi pertama tarik-menarik antara energi depan dengan energi belakang ini menimbulkan forsa gravitasi dengan gelombang cahaya putih dan cahaya merah energi kedua tarik-menarik antara energi kanan dan energi kiri menimbulkan forsa gelombang elektromagnet dengan gelombang cahaya kuning dan cahaya hitam kemudian energi ketiga Tarik menarik antara energi atas dan energi bawah Menimbulkan forsa kuat dengan gelombang cahaya hijau dan cahaya biru Energi keempat Tarik menarik antara energi dalam dan energi luar Menimbulkan forsa lembut dengan gelombang cahaya moncowarno Lima energi yang seperti saya sampaikan ini akan menyatukan dalam satu forsa Energi kelima menyatukan keempat porsa disatukan dalam satu porsa pengendali merupakan satu kesatuan membentuk super porsa dengan gelombang cahaya gemilang Bersatunya kelima porsa ini jika diilustrasikan akan membentuk jaring energi dengan jantung manusia sebagai pusatnya masuk lewat ubun-ubun tegak lurus di antara titik antara anus dengan kelamin tepat di bawah tulang ekor begitu juga sebaliknya bergabungnya kelima garis forsa ini membentuk buah apel yang simetris jika diperhatikan jantung manusia itu sebagai pusat forsa yang memancarkan daya tarik magnetis atau daya pancar magnetis Kemudian sikap meditasi Kalau di depan tadi sudah saya sampaikan meditasi Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja Itu merupakan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan dengan sikap-sikap meditasi Maka meditasi juga diperlukan ruang dan waktu Jika kondisi memungkinkan untuk melakukan meditasi untuk melakukan meditasi, silahkan Anda duduk bersila. Duduk bersila kaki kanan Anda di atas kaki kiri, kemudian pertemukan kedua jari-jari tangan Anda di pangkuan Anda, dan tundukkan sedikit kepala Anda sambil memejamkan mata, lalu bayangkan seluruh tubuh Anda dari rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian Hadirkan kedua orang tua anda dengan daya ciptamu Seolah-olah anda berada di hadapan orang tua anda Kemudian haturkan sembahmu kepada kedua orang tua anda Kemudian ucapkan terima kasih Karena keberadaan kita di dunia ini Perantaranya beliau berdua Kemudian tarik nafas pelan-pelan Masukkan ke dalam perut anda lalu tahan dan ucapkan mantranya mantranya begini niat ingsun sowan ingkang kagungan kanti wilujeng lalu lepaskan napas anda ke tengah-tengah dada kemudian kosongkan pikiran anda kira-kira 10-20 menit dan setelah selesai lalu ucapkan maturnuhun Dewi Lujeng atau Terima Kasih Kenapa meditasi dilakukan dengan duduk bersila secara tidak langsung Kita membentuk miniatur piramida Di dalam diri kita ini ada piramida Piramida yang tertua di dunia ini keberadaannya ada di Mesir Menurut penelitian oleh para ahli akriologi Bahwa di puncak piramida itu terdapat batu yang dinamakan batu penpen -pen sebagai kapasitor pembangkit listrik atau piramida sebagai vakum penghasil dari resonansi energi bumi. Nah, kalau di puncak piramida terdapat batu penpen, -pen, maka kepala manusia juga mempunyai mahkota yang dinamakan cakra. Cakra ini sebagai pusat masuknya energi ilahi. Atau alam semesta yang bisa menerangi lapisan tubuh kita Karena di dalam tubuh manusia juga terdapat energi listrik Maka meditasi dengan cara duduk bersila Yang diiringi dengan ketenangan jiwa Itu secara langsung menyerap dan mengumpulkan energi bumi Seseorang, seseorang yang mampu mengumpulkan energi bumi Berhasil membuka dan mengaktifkan cakra mahkotanya, maka orang itu dengan sendirinya akan banyak mengetahui rahasia alam. Jadi, menurut saya, meditasi itu sangat penting dilakukan oleh para pelaku spiritual agar energi bumi dapat diterima secara terus menerus oleh tubuh kita. Apabila cakra mahkota yang terbuka dengan lebar maka seseorang dapat melakukan astral projection dengan lebih mudah itulah pemahaman tentang meditasi semoga bisa dipahami sehingga tidak salah persepsi lagi untuk menilai tentang meditasi yang mau percaya ya munggo silahkan dibuktikan sensasinya dari meditasi itu sendiri karena meditasi itu menghadirkan cahaya ungu yang berada di mahkota kepala kita ini akan membersihkan penerangan ke seluruh tubuh sekaligus membentuk kecerdasan dalam berpikir sehingga kita bisa mengerti apa yang sudah diajarkan oleh sesepuh kita tentang limo bener dan ponco becek yaitu ojo ngangu beneri diwi tetapi beneriyan juga harus dipakai sekaligus kita hargai ini pada intinya ajaran itu kemudian meditasi itu juga bisa membangkitkan tujuh cakra yang berada di dalam diri manusia sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan diri sendiri cakra, cakra adalah sekumpulan energi yang membentuk cahaya yang mampu memberikan daya serta imajinasi manusia yang bisa berbentuk nyata semua cakra ini bisa aktif apabila kita rajin dalam mengolah rasa serta mengaktifkan secara terus menerus demikian penjelasan tentang meditasi sebenarnya masih banyak ajaran meditasi termasuk sikap-sikap meditasi yang lain selain apa yang sudah saya sampaikan tadi tetapi apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan ajaran meditasi tahap awal Agar kita bisa membangun keseimbangan diri Tujuannya agar kita bisa selaras dengan alam semesta Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan atau pemahaman tentang meditasi Juga tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Serta teman-teman saya juga semua pemirsa pada umumnya Atas komentar serta masukannya Ini semua menjadi motivasi saya Untuk lebih belajar Lebih giat lagi Dan saya bisa memperbaiki Segala kekurangan saya Kemudian pada video berikutnya Saya akan membahas tentang cakra manusia Maka ikutin terus video saya ini Supaya kita bisa belajar bersama-sama Terima kasih atas kebersamaannya Rahayu Rahayu Rahayu sagunging dumadi. Matur nuwun.